Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio bakal kaya di tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan keluarga yang bahagia bisa membangun keluarga yang bahagia bisa membangun rumah tangga yang bahagia yang dimana di sini dikarenakan keuangan kehidupan finansial akan lebih meningkat lagi dan di sini semua terjadi karena seorang Scorpio mempunyai tujuan untuk membahagiakan keluarga yang dimana di sini menyebabkan keuangan kehidupan agar lebih meningkat lagi dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di tahun 2022 yang dimana di sini seorang Scorpio mempunyai tujuan untuk membagikan sebuah keluarga membagiakan anak membagiakan pasangan yang dimana di sini seorang Scorpio akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak Scorpio sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the High Priest. Secara umumnya the High Priest diartikan mahir dalam intuisi spiritual hal-hal yang disentuh dan di sini mahir dalam semua keadaan. Dan jika kartu the High Priest kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio mampu dalam membagi keluarga yang dimana di sini membuat keuangan kehidupan meningkat dan di sini seorang Scorpio mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak. Yang dimana di sini menyebabkan keuangan meningkat kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana di sini dikategorikan seorang Scorpio bakal kaya di tahun 2022. dan untuk zodiak yang kedua adalah five of cup ataupun 5 piala. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini, yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini bakal kaya di tahun. Di sini digambarkan seorang Gemini selalu melihat masa depan. Di sini juga digambarkan seorang gemini merupakan sosok seseorang yang pantang menyerah, yang selalu berusaha mencari celah dan selalu memanfaatkan peluang yang masih ada untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih bagus lagi. Dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh seorang gemini akan mengeluarkan hasil yang maksimal di tahun 2022, yang dimana di sini akan mendongkar keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan disinilah dikategorikan seorang gemini bakal kaya di tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang kiranya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pantang menyerah, pandai melihat peluang, pandai melihat celah, pandai melihat sebuah peluang usaha untuk mendapatkan keuangan, kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Gemini selalu berbihat. Masa depan dan tidak memandang masa lalu, sehingga di sini akan beberapa positif kepada kehidupan yang membuat seorang Gemini akan semakin sukses dan semakin berhasil, yang didukung penuh oleh orang tua Gemini sendiri. Dan jika kartu drive kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mampu melihat peluang, mahir dalam mengatasi semua masalah, mahir dalam mengatasi semua yang ia lakukan, yang dimana sini dalam bentuk pekerjaan yang mampu mendukung mendoklat keuangan lebih bagus lagi yang didukung penuh oleh orang tua yang dimana disini keuangan sangat meningkat drastis di tahun 2022 serta disinilah dikategorikan seorang gembini bakal kaya di tahun 2022 dan untuk kartu zojek yang ketiga adalah 5 offshore ataupun 5 pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di tahun 2022. Di ya. sini dikategorikan seorang Cancer akan melakukan kerjasama dengan orang lain yang dimana di sini dalam bentuk usaha dan di sini juga dikategorikan seorang Cancer akan melihat sebuah usaha yang ia pelajari dari orang lain. Yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini juga dikategorikan bahwasanya seorang Cancer akan membutuhkan orang lain di dalam suatu pekerjaan yang ia miliki. yang Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Cancer akan membuka usaha, yang dimana di sini seorang Cancer akan menjadi owner dalam suatu pekerjaan dalam satu usaha, yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, maka di sinilah seorang Cancer akan dikategorikan seseorang yang bakal kaya di tahun 2022, dan untuk support energinya adalah.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 Bakal kaya di tahun 2022, yang dimana di sini akan melakukan kerjasama dengan orang-orang di sekitar, dengan orang-orang yang lebih pengalaman dengan cancer sendiri, yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini juga seorang Cancer akan didoakan oleh orang tua, yang dimana di sini menyebabkan usaha seorang Cancer akan meningkat drastis di tahun 2022, yang dimana di sini keuangan akan semakin meningkat, dan jika kartu diabetes kita gabungkan dengan sudut yang ketiga di sini menggambarkan. Sosok seorang Cancer pandai melihat peluang usaha, pandai melakukan kerja sama dengan orang lain, pandai melihat sebuah peluang usaha yang dilihat dari orang lain, dan di sini belajar dari orang lain yang dimana di sini membuka sebuah usaha, yang tujuannya untuk membahagiakan keluarga, dan di sini seorang Cancer akan mendapatkan doa dan dukungan dari orang tua Cancer sendiri, dan untuk zodiak yang keempat adalah Ten of Pentacles ataupun sepuluh koin. Untuk jadi yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Sagitarius yang di di sini digambarkan seorang Sagitarius sosok seseorang yang bakal kaya di tahun 2022 di sini digambarkan keuangan kehidupan finansial seorang Sagitarius akan meningkat drastis yang dimana sini terjadi dikarenakan seorang Sagitarius selalu didampingi oleh pasangan selalu didampingi oleh keluarga selalu didoakan oleh orang tua yang dimana disini menyebabkan usaha seorang Sagitarius akan semakin maju semakin sukses yang membuat keuangannya akan meningkat lagi dan di disini tidak tertutup kemungkinan apapun usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Sagitarius akan membuat hasil yang maksimal kepada keuangan kehidupan Sagitarius sendiri di tahun 2022 dan untuk support energinya adalah Queen of Cup, secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, serta seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri. Dan di disini menggambarkan, sosok seorang Sagittarius akan mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih meningkat, dan apapun pekerjaan yang ia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan, yang didukung penuh oleh pasangan, didoakan oleh pasangan, serta orang tua Sagittarius sendiri. Jika kartu diartusan, kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di disini menggambarkan. Sosok seorang Sagittarius akan mendapatkan support, doa, dan dukungan dari seorang pasangan, dan seorang orang tua yang membuat keuangan kehidupan meningkat lagi. Yang dimana sini juga tidak tertutup kemungkinan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Sagitarius akan mendapatkan restu dari orang tua, mendapatkan doa dari pasangan yang membuat kehidupan keuangan semakin meningkat drastis di tahun 2022. Sehingga di disini dikategorikan seorang Sagitarius merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di tahun 2022. Dan di sini bisa kita simpulkan zodiak yang bakal kaya di tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Scorpio, yang kedua zodiak Gemini, yang ketiga zodiak Cancer, dan yang keempat adalah zodiak Sagittarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang bakal kaya di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.